22. Sehingga setelah Rabu saya langsung bahkan ke toilet pun belum sempat bersih. Oh. <tuh>, oh. oh. Terima kasih atas undangannya untuk Oke. Um, Oke. Bapak Ibu. Fitur baru apa? Mungkin Bapak Ibu yang menghadiri sosialisasi pedetan tanggal waktu lalu, ada yang mengikuti yang sama, ataupun e, nanti akan kami jelaskan lebih detail jauh hari ya, ini, untuk mengenai fitur RPS yang ada pada siapa? E, dan saja di sini saya bukan untuk menatap di sini saya saya membawa berita gembira, kepada, berita gembira. Jadi e, berita gembiranya apa? Jadi nanti berita gembiranya fitur ini insya Allah sangat bermanfaat banget untuk yang nih nanti kami jelaskan uh, sedikit lebih dahulu ya. Nah, tentu saja dalam pengembangan NPS ini ada beberapa hal yang menerangkan kami. Tentu saya, saya sendiri sebenarnya saya itu uh, tergelitik terkait sistem NPS yang ada sebelum sebelumnya, yang mana setiap Semester kita wajib untuk mengupload atau mengunggah ke MRT. Ini menurut uh, saya, bagi saya sendiri sudah menolak itu, menolak. Tapi kami nggak punya kuasa begitu. Dan alhamdulillah saat ini karena karena punya kuasa ya, pasal, Kami mencoba apa yang telah dirasakan oleh Bapak Ibu kendala apa? Tapi mencoba berempati, ya, Bapak Ibu, ya. berempati para Bapak Ibu semua itu saja sama perasaannya Bapak Ibu, dengan perasaan saya sama gitu ketika kita bolak-balik mengunggah RPS di putra itu rasa malesnya tuh luar biasa berkali-kali setiap mata kuliah itu di upload, dirilis kita wajib mengakut nah, dan ketika mengakut ini saya sering menemukan saya coba-coba lihat eh, RPSnya teman-teman gitu sering menemukan RPS itu isinya kosong hanya diganti namanya saja. Jadi, ada berbeda, diganti namanya. RPS, silabus, kemudian konon kuliah dia atur bagi. Kayaknya ini layaknya klarifikasi, enggak? Nah, ini layaknya Yang diceritakan beliau itu Di luar enggak? Nah, ini layaknya klarifikasi, enggak? Nah, ini layaknya klarifikasi, enggak? Nah, ini layaknya klarifikasi, enggak? yang ini layaknya klarifikasi, dan ini skep semester menjadi bapak ibu skep semester harus diupdate ke MMP dan kendalanya lagi kami setiap 2 tahun sekali kami melakukan Recycle MMP artinya apa? setiap 2 tahun pasti bapak ibu pak MMP yang lama bisa dibuka enggak sih? saya mau download materiannya begitu nah tentu saja generate Recycle ini perlu dipahami terlebih dahulu bapak ibu Tujuan Recycle ini adalah supaya sistem MMP lebih smooth, lebih lancar Dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu Ketika buka MMP awal pemulihan sering drop Seperti itu Itu jadi masalah juga gak nyaman juga di kami Jadi setiap minggu kami harus Atau biasanya ada teman-teman uh, dulu -teman menyampaikan nah, ini kutukan hari Senin gitu. Setiap jam 7 Setiap jam 7 pasti drop seperti itu Kami menghindari itu ke masalah itu berapa gitu, Thomas, gitu, gitu. Dan dari itu uh, kami saat ini memisahkan uh, apa namanya pasien NPS ya, customer kuliah itu fokus pada sister dan ini nantinya ini berangkat pada uh, mata kuliah saja dan enaknya ketika uh, mata kuliah ini ditawarkan kembali, bapak ibu melakukan perlu capek-capek mengupload NPS untuk kuliah online jadi cukup merenangkan sekaligituban pengajaran, Gitu Nah, kemudian uh, yang kedua, permasalahan yang kedua adalah Format RPS yang ada itu tidak standar Saya sering menjumpai juga uh, Ada keluhan juga dari LP3M ya, RUIS Kemudian, ya. uh, untuk RPS ini kok sebagian dosen Kolomnya enggak sama ya, enggak sesuai-sesuai sesuai dengan template yang kami berikan ya? dan kan membuat format sendiri, se sendiri <laughs> yang penting ada begitu jadi uh, kami mencoba apa namanya permasalahan masalah itu. dan juga dengan menggunakan FPS yang manual ini tidak akan penting pada isian RPS saya yakin Bapak Ibu Kapolri menurut uh, saya uji, pasti malah membuka satu persatu begitu ya eh, kecuali ketika ada akreditasi baru boro-boro Pak mohon akses MMP untuk dulu semua FPS. Gitu nih, itu yang terjadi dan masalahnya adalah tadi saya sudah sampaikan setiap rosang recycle itu menjadi kendala sehingga Bapak Ibu Bapak Ibu Komrodi terus menghubungi dusun kampung masing-masing untuk menyerahkan RPS nah ini kan males juga sebenarnya menyerahkan paris padahal sudah ada di sistem gitu. kemudian utarbekan yang lainnya adalah isian jurnal yang uh, tidak salah isian jurnalnya tidak seragam, nggak seragam gimana? Divisi saya yakin banyak kelas paralelnya, ada kelas A, B, C, bahkan D gitu nya. Nah di antara kelas itu tentu saja saya menjumpai banyak sekali isian jurnal perkuliahan itu nggak sama antara kelas A, kemudian kelas B dia jadi besoknya. Kadang-kadang biasanya nggak uh, ingat ya, kemarin apa okay, ya sudah, saya ingatnya begitu isikan gitu. nggak gitu. sama bapak Ibu, kan sudah bantu enggak cross-check enggak sama isian jurnalnya apakah dengan isian jurnal ini materi yang disampaikan berbeda ini kan jadi masalah juga terus kan materi sama ketika jurnalnya sama, materinya harus sama dan ataupun ketika jurnal beda apakah ini dibedakan antara masing-masing kelas? -masing? tulisnya tidak terus jadi RPS kan meletak pada mata kuliah gitu itu yang terjadi malu <tuh>. ternyata, ternyata. itu kendalanya loran ya, ibu kemudian kendalanya yang lain di semester yang lalu Uh, Perkuliahan itu uh, kita sempat menjumpai uh, durasi pertemuan kita masih bisa presensi sampai uh, 18 kali pertemuan. Sebenarnya merugikan mahasiswa, merugikan mahasiswa. Kalau bagi dosen enak kita kanya, ya presensi, presensi, presensi. Walaupun di sistem yang kita ambil adalah 8, 16 kali pertemuan itu, mengapa merugikan mahasiswa? Karena bisa jadi yang pertemuan ke 18 itu ke 17, 18 tidak dimulai ke mahasiswa, gitu. Uh, mungkin ada perkuliahan tambahan sebagainya ini kan jadi masalah karena mengurangi persentase kehadiran mahasiswa yang sejatinya mungkin harusnya uh, yang ya Ini nilai kehadiran mahasiswa secara uh, baik itu ya, online atau offline dan itu turun sehingga nilai mahasiswa nggak bisa diinputkan ketika upload nilai jadi, -up -up jadi permasalahan gitu. dan juga uh, permasalahan yang lain adalah materi perkuliahan selalu di-upload lagi pada saat Mata kuliah itu ditawarkan seharusnya materi kuliahnya udah. Ketika kita apa namanya mata kuliah itu ditawarkan kembali di semester berikutnya atau di tahun berikutnya, kita sebenarnya cukup mengupdate aja, atau mengupdate Jadi ini sebenarnya kendala bagi kita, kendala bagi saya juga sebenarnya. Terus banyak sekali update gitu. Cukup mungkin tidak edit di Google Drive, tinggal selesai sudah. mungkin ketika ada update materinya, supaya lebih kekinian gitu, itu jauh lebih enak gitu. Dan uh, permasalahan yang lain ini yang terkejut. Belum ada distribusi yang jelas terkait pengampu kebolehan pada setiap pertemuan. Nah, uh, seringkali kita menjumpai komplain, Pak, kok dosen, apa namanya, dosen senior ini, ikut presensi ya, padahal ini kan jamnya saja begitu. Pentas yang juga, Bang Aino. Jadi, gimana solusinya itu saja? Sebenarnya kemarin sempat kami kunci sih, sempat kami kunci Kemudian Prof. Uh, Warek Satu menyampaikan Mas, untuk yang kali ini Mohon uh, gak usah dikunci dulu ya <laughs> Gak usah dikunci dulu, jadi setiap one ya Dibebaskan dulu lah. nanti tinggal komunikasi antar pengampu aja supaya Mereka bisa apa namanya Mungkin diskusi terlebih dahulu siapa aja pengampunya atau dikasih peluasan terlebih dahulu Begitu ya kan kemarin kami buka perbedaan itu tidak kami kunci sebenarnya kan bencana kami kunci kalau enggak uh, dosen yang terlis di dalam rps yang terbaru misalnya pertemuan satu mas eddy lampunya kalau misalnya yang terlis yang ada itu, kalau misalnya bukan Mas eddy enggak akan bisa presensi sebenarnya kenceng sih jadi enggak ada apa namanya keluhan ada penumpang gelap di dalamnya gitu penumpang presensi gitu ya jadi sebenarnya implikasinya ke kan? Apa remunerasi mulai saat ini Bapak Ibu? Walaupun untuk misalnya nih, ya, ada uh, dosen dengan jabatan fungsinya lebih tinggi, lubang lisensi di sini menjadi besar. Gitu, gitu. Nah itu jadi di permasalahan. Nah kadang itu memang boleh tinggal diskusikan. Yang jelas dari sistem ini kita bisa memfasilitasi dan kita bisa implementasi. Kalau misalnya sudah sepakat semua, ya, mungkin karena awal ke SKPS ini sehingga uh, berada pasif terlebih dahulu, jadi masih Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di, pang, di semester berikutnya, soalnya mungkin sudah beradaptasi dalam sistem, sistem ini Jadi nanti bisa kita kunci, terubah enak begitu Dan ini adalah belakang yang yang mengapa kami wajib untuk mengembangkan sistem aplikasi terlebih dahulu Karena ya tadi itu, yang ada belakangnya Nah, setelah kami gali latar belakangnya, kami segera membuat sistem sedemikian berubah sehingga Uh, beberapa waktu yang lalu kami sudah fitur-fiturnya dan ini adalah benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh depan ibu semua kita. Gitu. Jadi modul FPS saat ini itu melekat di mata kuliah, program mata kuliah. Jadi mau banyak, seberapa banyak pun kelas yang ada, misalnya ada lima kelas, itu NPS nya apa semua. Jadi nggak perlu khawatir apa namanya beda. Uh, RPS order, pasti sama kalau misalnya sama ya mohon dirapatkan lagi antar uh, dosen pengampu gitu kemudian setelah dirapatkan ada oh, perubahan, gak ada masalah bisa di, langsung di edit gitu kemudian benefit yang kedua adalah RPS ini ini bisa diekstrak menjadi silabus dan kontrak perkuliahan. jadi bahwa ini gak diperlukan lagi untuk membuat file khusus kontrak perkuliahan. Kemudian perlu, cukup isikan RPS secara lengkap selesai dan dalam pengisian FPS ini saya yakin uh, di sistem ini Bapak Ibu di sistem ini ini bisa berkolaborasi jadi uh, oleh operator ya yang punya hak yang punya hak untuk mengakses RPS ini sebenarnya ada kubur kemudian operator dan tentu saja pengampu mata kuliahnya. Untuk menambahkan pengampu mata kuliah kan bisa dibantu oleh operator begitu, operator fakultas itu siapa aja pengampu mata kuliahnya. Jadi itu yang bisa mengeditnya. Nah, jadi ketika misalnya ini ada di forum ini, semua hadir di sini, ada dosen-dosen yang ada di fisk. Jadi bisa langsung berkolaborasi. Misalnya Pak Edi pertemuan 123, kemudian Pak Edi kan pertemuan 345 Tinggal ngisi di situ aja, jadi nggak perlu ngisi semua. Tinggal. Jadi, ngisinya bareng-bareng, selesainya bareng itu jauh lebih cepat. Misalnya nanti ada perlu revisi, ini tinggal direvisi bareng begitu. Enaknya apa itu? Enak, ya, bener -bener. Dan lengkap listriknya, gitu. Dan atau misalnya, misalnya ada yang mau pak, saya males lah. Padahal saya ya. sudah bikin lengkap FPS di dibuat, saya males deh. Saya nggak mau ngisikan gitu. Saya ada yang seperti itu, yang ada yang komplain seperti itu. Sudah, saya nggak mau ngisikan. Ya, Uh, Sebenarnya bisa ada solusinya mungkin uh, apa namanya kita bisa menyampaikan ke operator dikasihkan uh, mungkin uang lembur gitu ya dikerjakan di luar jangka kantor gitu. <tosik> <tosik> <tosik> mungkin karena operator juga diberikan hak akses juga untuk editing ini jadi mengisikan fps yang sudah lengkap kemudian teman-teman operator dengan ke ke asisten bisa seperti itu jadi banyak cara bapak Ibu. jadi kami akomodir tidak hanya apa namanya tidak hanya melalui bosan melalui ke ataupun uh, ke operator kemudian nah yang saat ini untuk benefitnya CPL dan CPM lagi kan, sebenarnya kan sudah diisikan di sejamu ya. sudah diisikan di sejamu ini sebenarnya ini kami tarik terakhir hari Senin kemarin Dari Senin kemarin kami tarik terakhir dari sejamu ke siapa hanya itu aja tapi kita menarik narik lagi dari sejamu. Mengapa bapak ibu? saya untuk yang sejamu kami masih ada uh, sedikit permasalahan ya. Karena kan sebenarnya sejamu kan adaptasi dari uh, aplikasi yang dikembangkan oleh fakultas teknik ya. Kami kami coba adaptasi dan kebetulan servernya itu masih di fakultas teknik masih ada apa namanya, sedikit alat gitu. sedikit alat untuk narik ke UPTIKA. Maka ya udah kami narik hanya sebatas hari Senin kemarin, jadi selebihnya mohon Bapak Ibu menghenturikannya lewat si Akan saja begitu. Jadi yang menjadi master recordnya nanti adalah si Akan, bukan si Jamu. Mengapa demikian? Nah, saya sering dikomplain oleh para Bapak Ibu dosen yang sedang akreditasi Pak, si Jamu kok mati, ya, Pak. padahal yang handling si Jamu bukan kami. Kami hanya mencoba menginteresinya handling, ada masih di fakultas teknik begitu. Jadi kami harus... Komunikasi beberapa gak nggak diakarkan begitu, jadi ini masalah itu bukan di kami begitu. Jadi master datanya tetap nanti di UPTD di, diisi Jadi nanti kalau misalnya ada gudang generasi tinggal nanti yang mau si sejamu, tinggal tarik dari dari si akan. Saya kira itu lebih lebih enak begitu. Karena kalau kita melihat downtime nya server-server yang ada di unit kerja, baik itu fakultas <tuk> ataupun jadinya yang lain, kami mungkin sering mati listrik nih eh, sering mati listrik, si gardon dan nggak gitu, kita gak bisa narik gitu misalnya kalau kita menggunakan sistem yang kemarin makanya kan eh, satu minggu ini kan kami downkan sistemnya tapi mencoba menambahkan kalau kemarin hanya sekedar apa namanya uh, narik aja dari sejamu ketika diisi di jamu udah bagaimana di, -di, di sini tapi ketika sejamu itu down karena masalah listrik ataupun karena masalah jaringan ini bapak itu gak akan bisa nyimpan jadi ada lah begitu Karena itu kita uh, akomodir semuanya kita ditarik awal, hari di awal, hari selain kemarin Dan saat ini Bapak Ibu ingin mengisikan keterikan aja dari si Begitu. Tapi nanti untuk keperluan akreditasi uh, Kami akan sedikan API untuk programernya sejauh Supaya program sejauh menarik dari ya. Saya balik seperti itu Karena kan, kalau dari unit kita tarik ke universitas itu menjadi kendala TASIS kendala yang disebut lain listrik, kemudian jaringan, uh, uh, apa namanya Kota persen mungkin enggak bisa diakses seperti kemarin hari ini, Pak, apa namanya kode 403 kok enggak bisa diakses pakai login ini enggak sama gitu ini jadi masalah juga gitu kemudian uh, benefit yang lain Bapak Ibu benefit yang lain adalah yang kelima nih dosen uh, dari RPS ini dosen cukup melakukan presensi tanpa menuliskan lagi jurnal perpulia enak kan? Gitu. jadi enggak perlu menuliskan jurnal jadi, kita tinggal lihat, kita ada di pertemuan berapa. Saya pertemuan satu, dua, tiga. Yaudah, di minggu satu, dua, tiga. Yaudah, kita nggak perlu nulis yang diundang. Presensi aja, IR gitu. Lebih enak, lebih mudah bagi teman-teman dosen. Saya kira, Bapak Ibu semua pasti happy, gitu. jadi nggak perlu nulis kan di Kemudian yang kenal ada pembatasan persepsi pengaku pada masing-masing pertemuan. Jadi kemarin saya buka dulu, tapi sebenarnya kita bisa batasin Seperti tadi saya sampaikan di awal itu ada pembatasan. Jadi misalnya pengaku atau pertemuan satu H uh, ini, Iman boleh banyak. Oh iya boleh bisa banyak kok oh, bisa. bisa banyak. Jadi bisa multiple choice. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, misalnya ada kelas paralel ya, kelas paralel kelasnya A B ada A B C gitu ya. sedangkan dosennya yang aku ngampu di kelas A adalah dosen 1 2. Kemudian di kelas B 3 4 itu nomor dosennya. Kelas C 5 6. Kemudian yang mengampu program pertama adalah dosen 1, kemudian dosen 3 dan dosen 5 gitu. Jadi kita entrikan nanti dosen 1, dosen 3 dan dosen 5. Di situ. Misalnya Misalnya ada jatah untuk desain 1 di kelas A, desain 3 di kelas B, desain 5 di kelas C, seperti itu Jadi justru lebih mudah, lebih enak untuk memintingnya gitu. Kemudian untuk urutan perkuliahan, kalau di manualnya, RPS manual, kita harus hapus tabel, kemudian pindahkan lagi urutannya Jadi kalau di sistem ini, enak Bapak-Ibu -bapak, tinggal urutkan urutan aja kan misalnya pertemuan satu bisa diubah ke pertemuan tiga gitu. bisa begitu, jadi tanpa dihapus jadi isi yang telah diantikan oleh bapak ibu gak perlu dihapus lagi tinggal ganti, apa namanya, short apakah urutannya kita ganti kemudian ini udah selesai begitu tanpa mengubah isian-isian yang ada misalnya jurnal kekuliahan, kemudian kelima mata kuliahnya besok pengampunya, gak perlu tinggal ditarik aja ke atas bawah begitu itu lebih menggunakan gitu Kemudian nih, uh, ini enak Bapak-Ibu -bapak, tentu saja RPS ini harus diisi lengkap sebelum periode perkuliahan sebenarnya sih Sebelum periode perkuliahan Namun kemarin ada WA uh, ya, mungkin ya, di forwardkan dari uh, grupnya pimpinan, uh, Mas tolong dibuka dulu lah, gitu, oke kita buka Yang mending ketika mata kuliah itu, apa namanya, sebelum pertemuan pertama itu sudah terisikan, sebelum minggu depannya lagi sudah terisikan jadi seperti itu jadi nanti di akhir pertemuan, di akhir perkuliahan itu sudah 100% penuh gitu ya Bapak Ibu ya jadi untuk di awal ini kami buka terlebih dahulu. jadi nggak perlu khawatir ini yang, yang penting adalah uh, tadi misalnya katakan misalnya kan perbelanjaan mulai hari Senin besok ini paling tidak di pertemuan minggu pertama itu harus sudah terisi gitu Sebelum minggu kedua ya panjangnya kan harus mengisi juga di minggu pertama. Begitu seterusnya. Yeah. Dan ini nggak akan hilang Bapak Ibu, ketika nanti kembali boleh dijawarkan lagi. Terus ada. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu upload bolak-balik gitu ya. Kemudian untuk history, last update-nya ini nanti uh, pasti terekod di sistem, siapa yang terakhir mengupdate itu bisa terekod. Dan juga untuk format NPS-nya silabus kontrakulangan ini seragam. Jadi nanti ketika di generate berupa PDF ataupun Word itu enak bagi bapak ibu dosen. Jadi nggak perlu menyusun tabel. Karena kalau nyusun tabel aja ada yang nggak bisa. Nggak saya umit. Ada beberapa teman dosen yang menyusun tabel aja nggak bisa. Begitu. Nyusun tabel. Pak ini nggak bisa tarik atas ya? gimana gitu. Nggak saya tidak sebutkan namanya. Begitu. Nah, nah, jangan khawatir, bukan dari fisik. Nah, nah, luar biasa ya? gitu. <laughs> Jadi dengan ini cukup bapak ibu mengisikan uh, isian yang ada di sistem, selengkap mungkin. Setelah itu bapak ibu tinggal generate aja. Dan formatnya tinggal menyesuaikan dengan format yang disertai LPTK. Ketika nanti suatu saat ada perubahan format, bapak ibu nggak disingkirkan lagi untuk merubah format. Gitu, ya? misalnya ada perubahan, misalnya ada pergantian, pergantian apa namanya mekanisme sebagainya, pergantian pimpinan sebagainya demi hemat demi hemat, nah ini nggak perlu disinggung kan, cukup terpusat aja dari BDTIKA sehingga ketika dicincut kembali sudah selesai. Ini gitu. cukup mengenakan bagi kita yang bersangkutan. Gitu. Kemudian apa namanya untuk RPS ini nanti. Ini juga bisa direfleksikan ke mahasiswa. Direfleksikan artinya mahasiswa itu sebelum menempuh atau sebelum mengambil mata kuliah itu bisa melihat apa aja yang akan dipelajari di pertemuan satu 2, 3, dan seterusnya. Bisa tahu. Kalau saat ini kan enggak. Hanya dibilangin mata kuliah ini wajib, tapi nggak tahu isinya apa di dalamnya. Ya paling kan mahasiswa perlu tahu, perlu tahu di dalamnya itu apa aja sih materi-materi yang akan disampaikan begitu. Sehingga mungkin mahasiswa Perlu beli buku, mungkin cari referensi, kan justru lebih baik sebenarnya daripada nunggu pertemuan baru disampaikan kontak perkuliahan seharusnya Jadi sebenarnya dengan adanya sistem ini, BPP tidak perlu menyampaikan lagi kontak perkuliahan Sudah ada, jadi materi pertemuan pertama tinggal langsung Perkuliahan materi yang sesungguhnya tidak perlu kontak perkuliahan lagi Karena kalau masih kontak perkuliahan, satu pertemuan sendiri Saya rasa tidak perlu lagi pada lu dan uh, kemudian yang ke terakhir ini, materi ini selalu tersedia ya, Selalu tersedia, karena kan di sistem kami sediakan link mata kuliah gitu. Linknya nanti bisa lewat kawadra, bisa lewat iCloud yang berlangganan e uh, ya. Bisa menggunakan OneDrive, memanfaatkan Microsoft Office yang dilanggan oleh Universitas Jember gratis, is, gitu ya. kalau ibu belanja sendiri, kalau e, daftar office sendiri, Microsoft Office itu harganya kalau yang sendiri, yang full package itu mau gak salah 300 ribu ya ini sebenarnya sudah dilengkapi oleh customer, mau koh manfaatkan? kapasitasnya cukup besar, 1000 GB kalau yang sekarang kan Google Drive, karena kan ada regulasi dari Google nya yang dulunya kan free ya, sekarang OneDrive kan berbayar gitu. Kita reduce untuk kapasitas dosen sekitar uh, 50 60 3 gitu Tapi kalau yang yang OneDrive karena kita berbayar, berbayar, ya itu untuk institusi sebenarnya untuk dosen dosen ataupun untuk tending. bahkan kan mahasiswa pun kita beri akses juga. Gitu. maksudnya kita. Jadi semua produktivitas sebenarnya Microsoft Office ini. Jadi bisa dimanfaatkan storage nya bisa di sana. Maka nanti storage itu tidak akan habis. Mungkin bapak ibu ketika sampai pensiun itu nggak akan habis seribu tiket itu jamin materi kuliah atau bahan-bahan perkuliahan -bahan itu akan habis kemudian kalau itu sebenarnya bisa nyimpan juga di MMP tapi untuk MMP kendalanya tadi sudah saya sampaikan setiap dua tahun sekali itu agak recycle jadi MMP nanti fokusnya kita gunakan untuk dimanfaatkan sebagai tempat atau platform menempatkan quiz atau apa namanya no, assignment gitu hanya itu aja sih sebenarnya itu jauh lebih Uh, Menyemankan dosen dosen begitu Jadi nanti bisa bahwa itu baik itu nanti di OneDrive atau di uh, Google Drive Nanti bisa buat folder, jadi folder mata kuliah A, folder apa, dibuat nanti di dalamnya folder mata kuliah tersebut Ada folder pertemuan-pertemuan, begitu Nanti kita buat linknya, nanti link tersebut nanti ditempatkan di di si atas Di kolom 9, jadi, misalnya, yang sekarang yang telah kami update itu ada di RPS di kolom 9 ada link matapuliah Tau kan disana, Pertemuan teman satu linknya sini, gitu. Itu jauh lebih enak Jadi ketika ada, oh saya mau update kan? Udah tinggal update aja yang ada di Google Drive, tinggal update pada PT-nya Tinggal update, apalah bantuan kuliahnya untuk buku ajar kita Kalau misalnya kita ingin bagikan gratis ke adanya mahasiswa Kita tahu kan aja disitu bagaimana Itu jauh lebih mudah kalau lewat TGP bapak ibu harus update kembali setiap semesternya, setiap tahunnya diupdate kembali. Jadi kan cukup menyita waktu nih. gitu Jadi nanti tinggal update aja. Dan ini untuk tampilannya bapak ibu, tampilan untuk mps nya menunya cukup cukup nah, bapak ibu tinggal akses di perkuliahannya ada daftar mata kuliah ya bapak ibu aku nah, Jadi di sini tertera siapa yang mengupdate terakhir, begitu ya Siapa yang mengupdate terakhir? kalau ingin untuk nya kita tinggal klik buka di sini. Kemudian ini isi-isiannya. Kalau ada yang warna merah berarti ini harus di di apa namanya diisikan. Sampai itu nanti berwarna hijau. Ketika sudah berwarna hijau itu sudah terisi gitu. Jadi kami ingin mungkin gitu supaya apa namanya sebelum tanggal 1 itu, sebelum apa namanya, minggu pertama itu sudah terisi gitu. Tapi ya, okelah. Untuk yang saat ini kita buka terlebih dahulu yang nanti di pertemuan pertama itu sudah terpisah ini isian-isiannya berulang dari JPL dan JPL ini kami tarik dari si per hari Senin kemarin, jadi kalau Bapak Ibu mengisi si uh, sekarang itu masih bisa ditarik, jangan lupa karena untuk hari itu makan waktu Bapak Ibu kita makan waktu sehingga yang kami tarik per hari Senin kemarin sudah ada tapi kalau ingin Bapak Ibu baru mengetrikan ya kita mengetrikan aja menambah di sini menambah di, langsung di RPS-nya si akar Kemudian ini ada deskripsi singkat mata kuliah. ini oh, nanti di uh, isikan letak Banyak paragraf boleh. Karena nanti isian deskripsi singkat mata kuliah yang ada di sini. Ini, ya. deskripsi singkat mata kuliah yang ada di sini ini ini kami akan ekspor ke syllabus. Jadi isian yang ada di sini ini kami ekspor ke syllabus. Jadi kalau ini tidak diisi Gak akan ketika bapak ibu uh, akses ekspor ya, karena ada tiga itu tiga komponen ada RPS, ada silabus, ada kontrak pulau juga hilang kosong. Jadi semuanya dari RPS kita ambilkan itu. Lalu mungkin lagi ada apa e, untuk kontrak perkuliahan dia berikan dari mana? Eh, untuk kontrak pulau diambilkan dia dari dari cek perkumunya pertemuan ibu satu jurnalnya apa siapa pengampunnya itu buat gitu. presentasinya nanti kami ekspor gitu justru enak sudah selesai begitu bukan nanti ketika uh, asesor asesor akreditasi ingin menanyakan mana RPS-nya nanti kita buatkan sistem sendiri untuk reviewer nih gitu. kita buatkan sistem sendiri untuk bisa melihat RPS yang orang pengumpulnya setiap mata kunjung enak sudah gitu ini nggak perlu tanya-tanya, nggak -tanya, perlu apa namanya ya? bom sewa. Ketika agresi kan ada manipulasi ya, jadi ya ini kan rahasia. Ya? Manipulasinya adalah yang diisi jamu hanya diisi satu dua miliar, tapi tampilannya hanya itu, padahal yang maknya kosong gitu nggak? Ya? Itu yang sering terjadi. Tapi ketika yang saat ini, Insya Allah tidak akan ada manipulasi. Jadi semuanya pasti akan isi 100% Itu gitu Bapak Ibu. Jadi cukup mudah di sini. Ini tampilan-tampilannya Bapak oh, ini tinggal lihat langsung di si akad ya Di si akad Bisa langsung dicoba. Mungkin itu aja pengantar dari kami Bogor bisa langsung di, kita diskusi Dan uh, untuk sebenarnya kan untuk sistem ini Kami kan untuk full di 100% rilis itu kalau kan kembali 24% 29, Ya, karena berhubung ini ada request khusus dari Mbak Hancang Pak, kami ada ada workshop ini di hari apa namanya hari Kamis apa-apa bisa diaktifkan Oke, kita coba aktifkan sementara Walaupun nantinya bag-bag yang belum selesai seperti tadi ada yang belum bisa di save itu kami selesaikan jadi supaya tanggal 24 itu sudah clear begitu begitu mas Hendry. Oke kita tunggu lagi selama itu merah terima kasih kita berikan aplaus buat Robu lalu kita buka sesi diskusi. Kalau saya sebagai moderator bertanya kan nanti dianggap sepihak, gitu. Jadi monggo Yang aspek teknis ya Bapak silahkan dimulai dari Bu Selfie, Pak Agung, Budina, matris Empat, cukup Pak Haji Mahfud, empat Jadi yang kelima nanti kalau waktunya mencukupi. Baiklah, oh, lagi? Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, ya, selamat. Pak Bayu, lengkap uh, sekali tadi uh, pencerahannya dan kami sudah pernah dengar juga melalui Zoom saat itu tapi ini kan langsung berhadapan, jadi gitu. enak, jadi gitu, saya dengar Terima kasih Pak Bayu uh, dulu pernah saya ingat bahwa kita kan isi FPS itu kemudian kita cantumkan di si jamu gitu ya Pak ya identitas mata kuliah. Kemudian nanti kalau kita isi itu... metadata metadata yang ada di dalam word return kalau kita bisa mengidentifikasi dan seragam sesuai dengan template kita bisa tarikan semua jadi permasalahan yang ada itu nggak seragam begitu walaupun kita sudah mengupload rps cuma itu permasalahannya jadi tidak bisa kita tarik maka dari itu bisa, uh, itu untuk uh, rps nya kemudian kemarin yang bisa kita tarik itu yang masih bisa nge itu adalah JPL dan CPM begitu, JPL dan JPNK itu yang saat ini kami sudah tarik itu persen kemarin begitu, per kemarin begitu Persen kemarin, gitu. per kemarin, gitu. per kemarin sudah kami tarik, tarik ke sistem yang baru ini begitu, jadi kalau hari Selasa, Rabu, Gomes Jumat itu ada-ada yeah. kendalanya begini uh, untuk narik itu butuh apa namanya Mismatch antar sistem yang ada di sistem lagi itu butuh waktu latih dan sedangkan perkuliahan kita akan hadapin besok begitu dan jam kerja teman-teman kan ke juga terbatas sampai besok hari. Jepaliga kah tidak Jepaliga hari Senin kemarin kita tarik lebih dahulu sih jadi bukan hari Jumat yang kemarin tapi hari Senin kemarin kemarin tanggal dua puluh jadi tanggal dua puluh kemarin itu diantar kita jadi setelah itu jadi itu mohon maaf saya bung, itu itu jalannya. Allah kami sebenarnya ingin ditanya terus menerus satu permasalahan seperti yang saya sampaikan di awal itu, si jamur kan masih dihilim, saya suruhnya jamur sendiri ada di tempat asalnya itu. Ketika itu sering dolar, kalau ini dolar, ini gak bisa diakses gitu. padahal yang adalah sejarahnya itu kendalanya, jadi kami maaf gitu jadi, tapi paling tidak, tapi paling tidak untuk yang saat ini kan dalam satu tahun ke depan ini sudah terisi penuh gitu ketika sudah terisi penuh, nanti di tahun ke depan itu sudah merasakan uh, nikmatnya <laughs> Wanthur, dapatin debut, ya, ya. Terima kasih, Pak Agung. Assalamualaikum, Terima kasih Pak, oh, Pak Jamal, ini. saya buka MPS uh, informasi yang disampaikan uh, uh, bagi barusan bahwa ditarik dari si jamu ya. uh, saya kemarin ya saya kemisi satu mata kuliah menjadi apa, saya koordinator ya di si jamu. pagi ini saya buka sampai siang ini Ternyata di CPL, JPRMK-nya tidak muncul ya. Terus kemudian format juga yang ada di sini juga agak membingungkan Ketika saya akan mengisi secara manual karena masih ada warna merah-merahnya Jadi agak membingungkan karena eh, JPRP Buatkan pada intang saya harus mengisi yang mana ketika saya cocokkan dengan jejak Saya harus mengisi secara manual Jadi pertanyaannya adalah eh, Kita harus mengisi ini? jadi kasihan kemudian yang kedua karena hari Senin itu kita sudah mulai kuliah dan kuliah terus ini sudah siap apakah tidak ada proses uh, ongoing ya? ketika sampai Jumat itu sudah final kemudian Senin atau minggu berikutnya tidak ada perubahan dan lain sebagainya karena kita masih ada ada gagap ya ini ya? ini kan uh, sistem baru ya meskipun usipon ini sudah pernah kita lalui di MMP sudah pernah kita lalui di sini. Tapi karena media sebenarnya ini baru, jadi pada kita perlu banyak sesuai ada hal yang keliru, ada hal yang dan seterusnya. Apa tidak ada ruang untuk progres perubahan-perubahan berikutnya? Karena ini kan ya, apa namanya, agak mengerikan juga karena nanti kalau tidak diunggah di sini kuliah tidak diakui nah kalau kuliah tidak diakui nanti tidak terbayar di remote. Dan ini kan terus kaitannya kan ke belakang gitu loh saya saya langsung ke luarannya saja kemudian diberikan nanti kalau jadikan penurunan pendapatannya baik terima kasih Rawai ada dua hal yang saya nanya Terima kasih, tunggu 100% kami berhasil untuk tarik dari si jamur gitu ya, gitu. karena ada mungkin penyesuaian pedoman kuliah yang gak tepat, ketika pedoman tulis yang gak tepat itu gak bisa kita base-kan dengan yang ada di dalam database uh, yang ada di sistem, Begitu itu, itu kendala pertama. Kemudian yang kedua, nggak salah kemarin tuh hari Senin kami siang gitu karena tariknya, tapi kalau panjenengan apa, apa namanya mengisikan hari Senin sorenya, tentu saya nggak bisa ditarik itu bapak. Gitu. Jadi kalau saya sih, uh, mau uh, untuk mengisi GPR secara manual terlebih dahulu berarti ya. Dan ini untuk waktunya, untuk yang, karena ini kan masih awalnya seperti yang tadi kami jelaskan ini, kami tidak ada pembatasan. Gitu. Pembatasan harus diisi terlebih dahulu, apa namanya? Sebelum ada kuliah, sebelum pertemuan harus terisi terlebih dahulu. Enggak, enggak ada batasan. Tapi yang kami sarankan adalah sebelum, minggu satu itu harus diisi, yang minggu satu begitu. sebelum minggu dua ketika sekarang misalnya sudah minggu pertama ya kita lalu minggu pertama jadi kita mengisi minggu dua begitu jangan sampai ngisinya di minggu kedua Saya ketipahamnya ya jadi mengisinya minggu uh, week by week gitu ya berarti ibaratnya kita ngisi jurnal sebelum mengajar okay. tapi kemudian record dan bisa digunakan di selanjutnya bisa digunakan ini. begitu lho pak yang sebelumnya kan kami akan merencanakan Sebelum tanggal Senin besok kami kunci begitu Kalau nggak terkunci ya Bukan enggak dinilai atau dinilai Tapi mungkin berimplikasi ke remunerasi <stuh Dos Lynn> Gimana <laughs> <laughs> <g�S> <laughs> ada fisik <skrily> <onceps> mau dijelasin kembali pak belum nih pak jadi ada ruang nih pak ruang ini yang jelas sampai di akhir semester begitu bukan berarti nanti di akhir semester itu misi dari awal tidak boleh seperti itu jadi yang penting sebelum nilai di akut itu sudah terisi penuh penuh g okay. sebelum akutule sudah terisi semua tapi sangat baris setiap minggu nya supaya laluan lebih enak jadi kan setiap minggu gitu. oh, ini untuk harisnya, untuk minggu depannya kita ngisi yang minggu depan gitu. lebih enak kemudian ke minggu lagi kira-kira sudah di minggu depan di tanggal 27 misalnya kita ngisikan yang minggu depannya lagi gitu. lebih enak dan lebih mudah gitu. berkata dan akhirnya ya jadi yang awalnya berdikaib itu strike kereng gitu ya dengan mengunci kalau RPS yang belum jadi berarti gak bisa ngajar tapi sekarang diberi kelonggaran dengan tetap akan terekod tapi disarankan oleh UBDTI dengan sebelum mengajar Bapak Ibu mengisi jurnal seperti halnya sebelum-sebelumnya kemarin tapi di format RPS sehingga secara otomatis terekod setiap minggunya nah harapannya nanti di pertemuan ke-16 semua sudah selesai begitu gak Pak Prof? Gak menambahkan lagi Jadi nanti di selesai selesai coba uh... ini <tik> <tik> <tik> <tik> banyak yang sudah pernah masuk kerja. Ya? Alhamdulillah, ya Allah. Ya. Keadaan itu akhirnya datang juga ya. nanti ya. Biasanya kan Bapak-Ibu Setiap mata kuliah di semester kemarin itu kan ah, kan <tuk> coba buka yang nah. untuk hari senin di sini bisa mengintrikan terlebih dahulu jurnal di NPDES Biasi kan enggak, karena semuanya kamu bisa ambil dari situ gitu Kalau itu kosong, nanti implikasinya nih, di -upload, di -upload, di -upload, di -upload. nanti PDK, BKD, di-upload, kamu yeah. ambil nama-nama Itu nanti Kelihatan dulu ya Monggo Pak, Tris tadi ya Ada pertanyaan atau sudah terjawab? Ada, sudah ada yang belum, Pak Oke, okay, Monggo Pak, yang belum aja Terima kasih, saya menghubungkan kartu ini disebabkan rencana Cuma pertanyaan saya ya, dalam 16 atau 14G pertemuan 16G termasuk ujian pak ya Itu kan tidak kemungkinan terpotong oleh tanggal ibu dan sebagainya dan sebagainya Otomatis ketercapaian ini tidak akan tercapai kan Tidak sedikit yang demikian. Jangan kalau kita mau cari pengganti jadwal waktu kuliah itu selesai semalam mati Pernah malam minggu dan minggu saya protes dengan Malaysia Pak bayar Piro, Pak Minggu kok ngajar Oh ini kewajiban saya ya, ini secara isi Ini yang pertama Nah pertanyaan saya adalah ini Kira-kira berapa persen sih e, Ketercapainan ini bisa bisa aturan Ya itu Atau kan bisa enggak misalkan kita double Setengah double lah Satu kali pertemuan itu dua EPS lah Sama dengan dua kali pertemuan bisa Atau lainnya, yang kedua ya Yang pertama sama dengan Pak Tunggu, tapi persis ya nah, Yang ketiga, Pak, ini seringkali terjadi Keluan-keluan kami, Pak, dan bawah. Waktu kuliah itu, Tunggu, sisanya enggak bisa sama sekali Dan lucunya, kita benar-benar kuliah, Pak, ya Tapi tidak diakui dalam jenis Harus cari, hari lain, ini enggak apa-apa Udah absen cinta, itu kan bujuk-bujukan ya Iya kan? itu ujung ujungnya apakah enggak bisa secara tidak uh, apa, secara uh, apa, misalnya kita mengetahui Dekan, kita siapa lah, hari ini ada perkulian dan sebagainya Jadi jangan menemui sister lah, karena secara rusak, ya, bukan kesan kami, rusak lah Dan harus ganti, waktu mulia, ya teman-teman ya, nganti, -teman, ya. ganti aja untuk absensi aja kok Gak enggak apa-apa, gak enggak usah, misalnya kan sudah diisi ya Tapi saya ingin gak benar, nah itu tolong bagaimana nanti ya apakah tetap Nah, seperti itu, badannya ke setiap mati Jadi mati yang baru jam Pak, bahkan satu jam, kan nggak mungkin Nah, ini benar-benar Nah, ini saya mohon, saya teknis, makanya ya, tadi kan teknis ya Terima kasih Pak Edy, Prof, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi Ketercapaian perkuliahan sebenarnya kan standarnya yang lebih 5% Itu harusnya tercapai begitu. Misalnya jika ada tempat yang kosong begitu, ya tidak ada masalah. Mungkin semuanya uh, baik dosen atau mahasiswa dan memenuhi pilihan sebanyak banyak kemungkinan dari kamudahan pertemuan itu. Jadi tidak diatur dia, dia, dia, dia, sendiri sendiri bapak. Dan untuk penggantian sebenarnya tinggal begini. Kalau saya saya kalau saya yang saya lakukan, saya nggak pernah memindahkan mengendalikan apa namanya ikhlas. Itu sesuai dengan jadwal itu. Misalnya ketika apa namanya ketika ada ya, pergantian apa namanya pergantian jadwal ya. pergantian jadwal saya biasanya gunakan kelas yang lain di fakultas yang lain. Kan buat sekarang bebas banget. jadi kan bisa ambil kelas atau pinjam kelas di Dp atau di fakultas yang lain boleh gitu, bebas kan Cari kira-kira fakultas mana yang, yang mungkin yang kosong dan apalagi yang saat ini kan kita punya banyak gedung ISBP, gitu. yang gedung ISBP bisa dioptimalkan, nih, kok. bisa didaftarkan. Kalau gedung barunya yang sebelahnya ISBP itu gedung ISBP itu belum diminta ruang kan, belum tampilkan loklokannya, konsisten kan? Sudah. Itu. Jadi, gitu. Jadi sebenarnya nggak oh, ada masalah nih, Pak, kan sudah ada itu, bisa dimanfaatkan itu. Makanya terbuka. Jadi yang jelas untuk pemenuhan perkuliahan Paling tidak 85% harus keluar 85% Jadi begitu Bagaimana caranya ngomong Yang jelas untuk jurnal itu jurnal-jurnal itu bisa dipindah kapanpun begitu Sebenarnya yeah. pertemuan satu dipindah minggu depan Iya, yeah. itu yang bertanya tentang Yang kedua Yang kedua Kalau sistem error bisa yeah. Cara mudahnya bagaimana? Manual gimana Pak? Ah, Manual, iya kan, kan mekanismenya ada kemudian ya Iya, yeah. ada kemudian yeah. Tapi harusnya surat-menyurat gitu Pak yeah. yeah. Iya untuk sistem yang error nih Bapak, ini sebenarnya ada dua cara ketika handling sistem yang error. Yang pertama adalah ketika itu errornya dari server ya, kalau server sistem yang error sebenarnya udah bisa diakses dari manapun, misalnya dari kalau selama bisa diakses layar itu bisa bisa dinyalakan layar atau gitu, kan dia kan bisa pakai pakai data atau gitu. Tapi misalnya kayak tadi kasus penjaringan listrik mati kan langsung ada kuliah, hanya ini bisa persensi, bisa pakai pakai ya, Gitu Masih bisa ngerti gitu Tapi kalau yang dihendir oleh maka satu adalah Erotnya ketika sensornya itu benar-benar don minimal 2 jam Itu kita putihkan bersama Hanya diganti atau bisa kata Dibutuhkan bersama, dibutuhkan bersama. Makanya gini pak, kalau sudah demikian, langsung pak ya Apakah sudah mulai lagi, ngajar dalam tanda petik, istilahnya itu uh, hanya untuk situ. Atau kan mungkin bisa secara uh, non-digital, artinya itu melalui Surat Miratul, ya. mengetahui bahwa saya pada hari ini keaksanaan uh, UWA ini dan nanti di, bisa menarik itu. Ya. Jadi kalau misalnya error yang terpusat, jadi yang offline dengan jam tersebut, misalnya minimal 2 jam pelajaran gitu itu yang memutihkan adalah uh, wakil...